Gue dagangan neng malu guru, toneng paksa betul, anggri sing biasa bukunya terus kok wemu. Dia aneh oleh. pura boleh, tapi supaya wemu atas nama waktu pura, nyu pura, mau alasan nih. Sekurit mau nengkir nih, yuk wai ku. Ambalane ngganti kane korandi, uang afri, uang aladi, nafis saroh. Waduh, ada di guru sing biasa dagangan nggotan sing biasa parkir siakat. Om orang bersen-sen. Babie meskipun kita melarat, dunia kita tetap rawan, rawan mewah. bang, dia, lain ke arah nih, Ava, Yafo, barang siang lebih ya. Dah, aku ihur atau dua, lanir langsung apa tuh. Tapi ujung roso tuh nyam suci, babie, gue melarat, hasilnya, lu menyokong Raffi yang mau. Iya, token bisa leong Ratu W yang pasar, monggo ng osang ape dagangan Pasar we wong akeh wong ora manggon Yo jadi sama orang itu jadi untuk lagi pembuka jika ada kaya Quran sampai lagi kita kita ambil Makanya ini ensiakan kita saja dan didnakan roh